Melihat kerennya BMW X7 tahun 2023 sampai tahun 2024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 Tinjauan BMW X7 Tahun 2023 Sampai Tahun 2024 Baru Penampilan Interior spesifikasi peralatan, parameter, sistem keamanan akhir artikel adalah review foto dan video BMW X7. <tik> Foto-foto SUV BMW besar baru telah berulang kali muncul di internet. Tidak ada yang bisa dengan andal mengatakan model seperti apa itu, apakah itu versi serial atau hanya konsep yang diambil oleh mata-mata foto. Yang terpenting, ujung depan yang diperbarui membingungkan, lebih tepatnya, optik dua lantai yang tidak biasa, yang sebelumnya tidak digunakan dalam model BMW. Kini, semua informasi tersebut telah dibocorkan dengan menghadirkan SUV BMW 7 2023 yang dibenahi. Penayangan perdana resmi dari kebaruan berlangsung pada tanggal 22 April dan kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini bukan prototipe tetapi versi serial mobil. Sebagian besar pembaruan ada di ujung depan. eksterior SUV baru seperti yang telah disebutkan SUV yang diperbarui menerima peningkatan paling banyak di bagian depan apalagi di belakang dan sisi BMW X7 2023 baru praktis tidak berubah foto mata-mata dalam kamuflase oh Berbagai prototipe SUV baru dan momen lainnya tidak dapat menyembunyikan bagian depan yang diperbarui. Secara khusus, optik baru, yang dibuat oleh pabrikan dalam dua tingkat dan kemungkinan besar, sekarang akan digunakan pada model perusahaan lain. Memang? Optik BMW X7 tahun 2023 sampai tahun 2024 baru terlihat tidak biasa untuk merek ini dan benar-benar mengubah tampilan mobil. Lantai atas optik berfungsi sebagai sinar rendah dan lampu LED daytime running, dibuat dalam bentuk L. Bagian optik ini lebih melakukan fungsi dekoratif daripada fungsi praktis. Fitur utama ditempatkan sedikit lebih rendah, membuat latar belakang menjadi hitam. Terlepas dari konfigurasi, semua optik akan menjadi led atau matriks dan adaptif. Perbedaannya hanya pada desain taring, dan pembuatan bemper depan. Taring itu sendiri di dekat optik bahwa bisa lebih lebar atau lebih sempit. Di beberapa level trim, mereka akan dibuat sepenuhnya dalam bentuk lubang kecil. Hal menarik lainnya adalah optik tidak lagi bersentuhan dengan kisi-kisi radiator seperti pada model sebelumnya. Kisi-kisi radiator BMW X7 sendiri tetap sama. Lubang hidung terbuka besar, bingkai besar dan garis vertikal. Seperti sebelumnya, kamera depan diletakkan di bagian bawah grill. Solusi yang sangat tidak biasa adalah lampu latar kisi-kisi radiator yang sekarang terlihat lebih menarik di malam hari. Bumper depan BMW X7 2023 mengalami perubahan paling banyak di bagian bawah. Sebagian besar mobil memiliki alas datar dengan grill tambahan. Pada BMW X7 yang diperbarui, bumper dibuat dalam bentuk ember sementara itu dilengkapi dengan ventilasi udara di tengah. Kisi-kisi tambahan di bagian bawah ternyata menjadi lokasi semua sistem kontrol. Melihat BMW X7 2024 yang diperbarui dari jauh, bagian depan telah berubah secara signifikan dan menjadi lebih ketat, kehilangan gaya klasik. Sedangkan untuk kap mesin SUV, tetap sama. Perubahan minimal terjadi di sisi BMW X7 tahun 2023 sampai tahun 2024 yang diperbarui. Dasar kebaruan masih velg 20. Konfigurasi kelas atas atau dengan biaya tambahan terpisah akan menawarkan velg 23 inci untuk pertama kalinya. Desain roda tidak banyak berubah, versi klasik dari BMW adalah standar, dan versi lengkap akan menerima pola yang lebih modern. Jika tidak, bagian samping BMW X7 2023 tidak akan mengejutkan Anda dengan sesuatu yang baru.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 Interior SUV baru, menyusul penampilannya, interior BMW X7 2023 yang diperbarui mengalami perubahan yang cukup baik. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah layar one-piece melengkung yang membentang hingga setengah panel depan. Ini adalah dua layar terpisah yang ditempatkan di bawah kaca padat. Layar 12,3 Pertama berfungsi sebagai panel instrumen digital, dan layar 14,9. Kedua dirancang untuk sistem multimedia. Seluruh rangkaian ini bekerja berdasarkan sistem e 8. Antar mukanya akrab dari mobil listrik BMW i4 yang diperkenalkan sebelumnya dan iX baru. Layar memungkinkan Anda untuk menampilkan data yang diperlukan dan memonfigurasi lokasi suku cadang dan parameter dengan sempurna sesuai kebijaksanaan Anda. Sebelumnya, ini adalah dua layar terpisah: yang pertama untuk BMW X7 RAPI, ditempatkan di pelindung dengan pelindung matahari, dan yang kedua dalam bentuk tablet di atas bagian utama panel. I think I need help. I'm going I fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I know you can't help I know I'm not perfect, but someday Panel depan BMW X7 2022 baru telah berubah cukup baik. Banyak yang mengatakan bahwa itu menjadi lebih elegan. Bagian atas dihiasi dengan sisipan kayu alami dan pinggiran tipis aluminium atau karbon yang dipoles. Menariknya, saluran udara tengah dibuat dalam bentuk empat lubang horizontal sempit dan sepasang joystick, dibagi di tengah oleh sisipan serat karbon. Prasasti bercahaya X7 muncul di sisi pan yang sama, membentang dari saluran udara ke pintu penumpang. Kebaruan itu dicabut dari panel kontrol iklim tradisional, menempatkan semua kontrol pada layar multimedia. Sisa maksimumnya adalah panel kontrol tipis kecil untuk sistem audio, tombol parkir darurat, dan kaca depan berpemanas serta kontrol jendela belakang terowongan tengah BMW X7 2023 antara kursi depan telah berubah minimal seperti sebelumnya pengisian daya nirkabel port USB dan segala hal lainnya untuk kenyamanan ditempatkan di belakang panel tersembunyi di awal selanjutnya tuas transmisi otomatis bermerek diganti dengan joystick menambah ruang kosong tombol-tombol lainnya Hingga lokasi tetap sama, mulai mesin dari pengontrol, mesin cuci kontrol multimedia, dan bahkan desain sisipan di sisi terowongan. <tuh> spesifikasi BMW X7 2024 setelah terlihat ada lebih sedikit perubahan yang terlihat pada BMW X7 2023 baru Perbedaan utama adalah semua unit akan menerima hibrid ringan dan starter generator 48 volt dengan 12 tenaga kuda dan torsi 200 Nm. Omong-omong, yang terakhir diintegrasikan ke dalam set F otomatis 8 percepatan. Berkat starter ini, lebih mudah bagi mobil untuk berakselerasi di detik-detik pertama start, dan sistem start-stop juga didasarkan padanya, yang memungkinkan Anda bergerak dalam kemacetan tanpa kehilangan bahan bakar. Unit dasar untuk SUV baru akan menjadi varian bensin Shrive 40i. Itu dimodifikasi secara serius oleh para insinyur, menambah kekuatan padanya. Ini adalah mesin 6 silinder segaris dengan volume 3,0 liter. Kapasitas unit saat ini adalah 380 kuda dan torsi 520 Newton meter. Dimensi BMW X7 tahun 2023 sampai tahun 2024. Seiring berjalannya waktu, mereka berencana untuk memboyong BMW Xb7 Alpina ke pasar otomotif. Di bawah kap. Akan ada mesin V8 4.4 liter yang dimodifikasi dengan tenaga 639 tenaga kuda, dan torsi 800 newton meter. Dinamika SUV semacam itu akan menjadi 4 detik hingga 100 km per jam, dan kecepatan maksimumnya adalah 290 km per jam. Sistem keamanan dan kenyamanan, mengikuti karakteristiknya, Perubahan kecil terjadi pada sistem elektronik BMW X7 2022. Misalnya, sistem pengereman darurat diajarkan untuk mengenali pejalan kaki, pengendara sepeda, dan mobil yang melaju ke arah lalu lintas. Sistem lain pada BMW X7 2023 baru meliputi Full Package of Airbags, Matrix Front Optics, Flat fit automatic parking system circular review recognition of pedestrians and cyclists zone climate control Bowers dan Wilkins audio system additional displays for the second and third row of seats navigation system remote control of the car using a smartphone projection display Modern Satellite Signaling, Soon Blimps, 5G Mobile Communication and Wi-Fi Hotspot, Adaptive Cruise Control, Driver Fatigue Monitoring, Follow My Home System. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid, when I'm alone with you I never feel lucid, I wish I wasn't struck by. Daftar minimum apa yang akan ditawarkan pembeli di BMW X7 2023 baru. Saat sistem muncul dan berkembang, pabrikan akan memperkenalkannya ke SUV. Teknik baru dapat bekerja dengan mengorbankan yang sudah ada, dan pada kenyataannya, itu hanya akan menjadi perangkat lunak yang dimodifikasi. Pemilik BMW X7 tidak perlu pergi ke pusat layanan,